Enastikali. Gimana? Enak sekali. Hmm. Enak? Mantap. Very good. Very good? Oke, okay, selamat makan. Thank you. Selamat datang kembali Jelajah lagi di channel Jelajah saya bersama Broca. Nah, kali ini saya akan memasak sesuatu yang lagi viral uh, di Indonesia yaitu nasi telur ayam 999 mau gimana cara memasaknya semuanya sudah tahu langsung tetap stay tune oke bahan-bahannya ya telur ya telur ini sengaja saya pakai uh, daun bawang biar lebih ada warna-warna hijaunya nah ini bumbu-bumbu uh, yang sudah saya campur jadi ada bawang putih yang sudah saya cincang tipis-tipis terus ada kecap asin uh, minyak dan tentu saja uh, ada sedikit garam dan merica ya lumayan kita rasa sedikit agak banyak Oke. Okay. pertama. Kita masukkan ke piringnya Bisa dicoba nasi telur Nasi telur, nasi telur. Silahkan nah, Terima kasih Hmm. Enak Gimana? sekali. Enak. Hmm. Mantap. Very good. Very good. Oke, okay, selamat makan. Thank you. Sekali. nambah ya gue yang angkora una <laughs> magari seek. satu lagi nambah wah mantap mantap cuy nasi telur a simple dish but a very good flavor amazing gini cuy makannya cuy oh di belah gini cuy bolo bolo kasih pepper cuy Kita mm. coba Mantap mm. mm. cuy davvero buah begitu Nah teman-teman, tadi kita barusan uh, mencicipi Jadi kita mereview nasi telurnya Yang direview juga oleh Next Carlos ya Di foto enak dengan si Ayong 99 nah, Kita tanya Tekla nih gimana rasanya Come, gusto? Buat Era semplice tapi si hmm. jadi emang betul apa yang di review sama next Carlos sederhana, nasi putih doang ya nasi putih anget, terus telur dengan bumbunya segala macam tadi yang sederhana menghasilkan menu yang luar biasa teman-teman oke gitu, jangan lupa yang belum subscribe dimana? di sini, di sini. Share, like-nya jangan lupa Oke, okay, kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya Juj saluti amok Ciao to Christy Ciao, ciao